Untuk membuat pola baju jas, nah sebelum kita masuk e, pecah pola untuk baju jas, nah contohnya itu seperti ini. Nah itu kalian pertama-tama harus membuat dulu e, pola dasarnya ya. Nah pola dasarnya itu kalian harus membuat ini. Pola dasar baju yang menggunakan kupnat. Nah ini kupnatnya. Kupnat. Nah, setelah itu kita masuk ke setelah kalian sudah buat teori baju, terus kalian sudah kupnat seperti ini. Masuk ke pola baju yang sudah dikupnat. Nah, setelah itu kita masuk untuk pecah polanya. Nah, setelah kalian sudah membuat baju dasarnya dengan menggunakan pola, pola baju dasar dengan ditambahkan kupnat. Nah, itu nanti di sini ada rumusnya itu sama setengah lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3. Nah, juga di bawahnya di sini yaitu 1/4 lingkar pinggul dibagi 4 baru dikurang 1. Nah, untuk yang bagian depannya juga sama 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah 3 cup, Nah di bawahnya juga satu perempat lingkar pinggul ditambah 1 ditambah satu, nah ininya juga sama, satu perempat lingkar pinggul di, dibagi 4 ditambah satu ditambah satu, nah untuk belakang tadi juga sama satu perempat lingkar pinggul ditambah satu, jadi yang belakang ini ditambah satu, yang bagian depan itu ditambah dua, udah ditambah satu ditambah satu lagi, jadi ditambah dua ya, nah setelah kalian sudah membuat. Uh, baju baju yang sudah dipecah pola seperti ini terus di atasnya itu kalian garis ini nah kalian garis setelah itu juga untuk yang bagian depan juga uh, ada penurunan kemarin itu udah dikasih tahu caranya nah, tinggal dilihat lagi video sebelumnya setelah itu kita masuk ke rumus ini untuk membuat baju jas perempuan ya Untuk membuat baju jas perempuan Nah kita lihat dulu ini bagian belakang Nah bagian belakang itu ya Nah di sini kan ukuran baju saya itu e, Baju panjang itu ditambah 20 Nah ini di sekitar Di panjangnya itu ditambah 20 gitu ya. Nah, jadi udah di sini udah di pinggang itu ditambah di sininya 20. Nah, ini kan baju dasar, baju dasar. Uh, rumus pola baju dasarnya terus dari sini ke sini itu ditambah 20. Dengan ukuran baju saya ya. Nah. Setelah itu kita masuk rumus untuk dalam membuat pola baju jas. Nah, ini kan untuk pola kubnat di atasnya. Nah, ini juga untuk pola kubnat yang di bawahnya juga. Nah, nanti pola kubnat ini kita potong, ini nggak dipakai pola kubnatnya. Tidak dipakai, nah dari sini itu dikitukan, diketemukan di bagian sini. Nah, gitu ya. Ini untuk yang bagian belakang nah itu saya turun dua ya ketiaknya kalau membuat baju jas nah di sini saya turun dua ketiaknya awalnya itu di sini saya turunkan dua jadi di sini nah biar dia agar membentuk badannya agar body kita itu nampak nah jadi porokopnatnya ini dibuang jadi bolong nanti dia bolong nah setelah itu dari sini itu masuk satu Masuk satu, nah jadi itu dari sini, itu ketemu gitu nah dari sini ke sini gitu. Jadi di sini itu masuk satu, nah jadi hitungannya juga bergeser ya dari sini ke sini, nah begitu. Makanya ada pergeseran di sini. Nah, untuk uh, rumus yang di bawahnya ini, dia 1 per empat yang tadi, yaitu 1 per empat lingkar ini satu per empat lingkar ping lingkar pinggul tadi dibagi 4 ditambah satu nah rumusnya seperti itu nah terus udah kita masuk bagian belakang nah ini bagian belakangnya karena saya jasnya itu di bagian belakang itu terbelah jadi itu saya dari sini ke sini itu saya keluarkan 5 keluarkan 5 tapi kalau kalian misalnya mau terbelahnya itu sedikit aja ya terserah kalian mau seberapa ukurannya di sini saya ukurannya itu di sini eh, sekitar 10 gitu ya pokoknya dari sini itu udah terbelah lah gitu ini kalau kita ukur ya Nah, itu sekitar situ. Sekitar 13. Nah, 13 itu ya. 13. Tapi kalau misalnya kalian mau tambahnya agak besar, ya enggak masalah gitu. Nah, jadi 13 nih. Ini dari sini keluaran itu saya keluarnya 10 nah 5 juga gak apa-apa 7 gak apa-apa disini saya keluarnya itu 7 atau 8 8 punya saya 8 nah jadi keluarnya itu 8 lurus gitu lagi agar nanti e, untuk belahannya di belakang nah sudah untuk yang di belakang kita lanjut untuk yang bagian depan Nah, untuk yang bagian depan itu saya di depannya ini koceknya di luar ya. Jadi ada gambar seperti ini. Nah, ini untuk koceknya. Nah, ini kan koceknya e, dari sini ke sini itu ditambah 20. karena baju saya itu e, agak sedikit panjang, jadi nggak terlalu panjang benar. Jadi enggak terlalu panjang benar. Saya tambahkan 20. Uh, kalau untuk yang panjang bajunya terserah kalian mau ukurannya itu berapa ya. Nah jadi dari sini ke sini itu saya panjangnya 20 lebihkan 20. Nah yang jadi ini pola cupnet yang di bawah dengan yang di atas itu ketemu ya. Nah setelah itu uh, dari pola cupnet yang di sini itu ketemu ke yang titik ini yang untuk bagian ketiak. Nah ini di sini saya juga turunnya dua ya, karena jas itu kalau terlalu ngepas itu nggak enak jadi saya turunkan dua. Saya turunkan dua, bisa di sini ke sini tuh saya turunkan dua. Nah setelah itu sudah kalian dari sini ke sini itu kalian garis lengkung gitu jangan terlalu lengkung benar. Nah saya garis lengkung. Setelah garis lengkung, nanti pola kopernya ini hilang agar pada saat dipakai jasnya itu ngebentuk badan kita. ya Nah, ini kan dari awal ya. Nah, ini dia. Ini kan dari, dari sini. Nah, yang ke depan ini. Nah, ini kan untuk yang bagian leher yang di depan. Nah, ini dari sini ke sini itu saya keluarnya 6 dari titik ini ke sini keluarnya 6 Nah setelah itu setelah itu udah keluar 6 Nah setelah garis yang untuk bagian oh, sampai sini. Nah sampai di sini itu yang ke titik O ya. Nah ke titik O ini. Nah, itu jadi digabungkan gitu. Ini keluarnya 6. Set ke sini. Ya. Um, udah keluar 6 itu ketemunya ke titik O sini. Nah, setelah itu dari titik O ini lurus ke titik leher ini, puncak leher awalnya. Nah, bagian puncak leher itu. Nah, set, setelah sudah membentuk seperti ini dari sini keluar 6 ketemu ke titik O ketemu titik O nah titik O ini ini kan titik O nya nih nah, ke sini ya nah ini keluar tiga ya sebelum kalian keluar 6 dulu kalian keluar tiga dulu di sini keluar tiga untuk kancingnya Nah di depan itu keluar 3. Keluar 3 dulu. Nah, keluar 3. Setelah keluar 3, keluarkan lagi 3. Jadi totalnya itu 6. Keluar 3 ini untuk kancing dan ini untuk bagian kerahnya. Nah, jadi totalnya itu 6. Nah, yang di sini yang udah keluar 3 itu di titik eh di kan titik A nih. Nah, di depannya. Di depan titik A. Nah, kasih kasih titik. Sambungkan dari titik ini ke titik ini, ke puncak titik ini, ya, ke puncak titik leher itu. Nah, setelah itu, untuk bagian kerahnya di sini, nah, ini 7,5, saya dapatnya dari mana? Saya kasih tanda, kayak tanda segitiga gitu. Nah, ini kita ukur dari yang sini, bagian belakang ini, dari titik. A1 ketemu B itu saya 7,5 nah ini dia 7,5 jadi di disini 7,5 maka keluar dari titik sini ke sini itu 7,5 ya nah kan ini tadi dari titik A e lurus ke titik ini leher titik leher lurus lurus, keluarkan satu, keluarkan satu Keluarkan satu. Keluarkan satu, nah dari titik ini ke titik ini itu 7,5, 7,5 ya, nah 7,5, 7,5, nah begitu ya, jadi itu ukuran ini 7,5 dapat dari bagian belakang, bagian dari titik A1 ke titik B itu kalian ukur bagian belakang kalian berapa, nah makanya di sini saya itu 7,5, ini kan awal bulannya itu lurus gitu, lurus, nah keluarkan satu, dan nah, jadi dari sini itu agak mereng sedikit keluar satu, nah jadi gitu, nah seterusnya, ini dari titik ini dari titik puncak yang bagian ini, nah, ini ketemukan ke titik ini. Nah, titik di sini, ini sedikit ada lengkungan dari sini, tapi jangan terlalu melengkung. Benar, eh, salah, ini enggak dipakai ya. Jadi, dari titik ini nanti kalian ikutin yang di sini. Nah, gitu, ini enggak dipakai, jadi dari titik ini ke sini itu kan memang sudah dapat ke sini juga sudah dapat nah jadi dari sini ke sini itu 5 dari titik ini ke titik ini itu 5 5 ya nah 5 5 nah dari titik ini ini kita keluarkan 7 ini dari titik ini ke sini itu 7 Nah, sudah tujuh. Barulah kita ketemukan dari titik ini ke titik ini. Nah, ketemulah dia. Nah, untuk bagian kemerengan ini. Dia begitu ya. Jadi agak mereng gitu. Agak mereng gitu. Nah, jadi itu kita ukur. Nah, ternyata itu tiga lebihnya. tiga ya, lebihnya nih dari titik ini nah, dari titik ini ke sini itu tiga nah, tiga ya dari titik ini ke sini tiga, punya saya itu tiga nah, jadi sudah jadi untuk rumus pola baju jasnya nah, untuk bagian dalamnya agar nanti kalau dibuka dia tuh ada uh, apa yang bagian kerahnya itu. Nah, jadi ini saya uh, jasnya itu kan saya enggak sampai bawah ya, maksudnya tuh kayak model baju kemeja gitu. Nah, jadi ini kancingnya itu ada ada empat saya pakai di sini. Jadi jas yang saya buat tuh gak sampai ke bawah gitu bagian kerahnya. Nah jadi itu e, bagian lapisan dalamnya ini saya dari sini itu e, ke sini untuk bagian dalamnya ya. Itu saya ambil tiga dan di bawahnya juga tiga. Nah lurus. Lurus, belok, lurus, belokkan. Ketemu. Nah, ini untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya, ini untuk bagian kancingnya keluar tiga. Nah, sudah jadi untuk rumus pola baju jas ya. Semoga dimengerti. Untuk baju, Uh, lengan Untuk lengan baju jasnya, itu saya pakai panjang, jadi kita pakai rumus uh, tangan yang untuk panjangnya ya. Nah, kemarin kalian buat belajar dia ya, rumus tangan nah jadi bisa dilihat lagi untuk rumus uh, tangan panjang.